Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara servis sebuah printer Epson Ya, tipenya adalah L3110 oke okay. ini printernya sudah hidup ya printernya hidup kita coba matikan dulu ya untuk memastikan bagaimana keluhan dari usernya kata usernya adalah di perintah print itu tidak ada respon sama sekali dari printernya seperti itu ya. Ini ya printernya tidak ada errornya ya. Cuman ketika diperintah maka dia tidak ada respon sama sekali. Nah kita kita coba ya bagaimana keluhannya ya. Ini sudah saya colokan ya sama laptop. Sekarang kita coba tes. print ya menggunakan sebuah laptop kita klik kanan printer properties print test pack ya oke okay. belum ada error ya kita lihat sekarang sudah error ya ya ketika di pindah print, dia langsung error ya lampu kertas menyala cuman kertas tidak ada ditarik ya Nah di sini tidak ada tulisan sama sekali ya Tidak sudah errornya tidak ada sama sekali cuman seperti ini saja Munculnya di Rektos seperti ini saja. Tidak ada, tidak ada tulisan error ya di sini. Oh ini, ini ini ada ya. Ada ternyata. Nah ini ada ada errornya ya. paper out or in correction loading. Nah ya. Ini errornya. Upper out in koreksi loading, oh, kita akan baca sendiri ya. Tadi benar ya, tidak ada respon ketika di print. Cuman setelah di print, dia langsung error ya. Seharusnya di print, dia langsung menarik kertas ini. Ketika menarik kertas, cuman tidak. Tidak ada respon sama sekali Nah Cara sepertinya bagaimana kita harus Membongkar ini ya Kita matikan dulu Kita matikan ya. Kita matikan Kita cabut USB nya ya Kita sudah tahu Error seperti apa Oke sudah mati ya Oke yes, sekarang kita cabut yes apa adaptornya sekarang kita bongkar ya ini positif mekaniknya ya mekanik atau perangkat keras daripada printer ini ya nah sekarang cara bongkarnya adalah sini ya ini ada baut Ya, ada baut, ada satu, dua, ya, ada dua bautnya ya, cuman dua. Nah ini kita buka. Setelah itu baru bisa kita bisa buka tutup skenernya Oke, kita buka dulu. Oke, ini ya, bautnya sudah saya buka ya. Sekarang kita tinggal membuka skenernya ya. Caranya adalah kita angkat saja, angkat seperti ini. Nah, di sini ada fleksibel ya, kita ya, ini kita angkat saja tarik ya ke atas, kemudian ini kita tarik ke, ke sana ya pak arahkan ke sana kemudian ini, nah, ini kita buka sedikit ya, ini tutupnya kemudian kita tarik nah, seperti itu bukanya, nah sekarang untuk membuka ini kan tidak terbuka ya, kita geser ke kiri ya ya, kita geser skenernya ke kiri, seperti ini nah ya baru kita angkat nah seperti itu, cara membuka skenernya ini ya nah ini sekarang kita ini kita keluarkan kertasnya dulu nah saya sudah pernah menemui penyakit seperti ini ya biasanya ya biasanya ada sesuatu yang bermasalah di daerah sini ya biasanya ada yang bermasalah di daerah sini sehingga dia kita perintah ngeprint tidak ada respon sama sekali ini biasanya begitu kita perintah ini produk ini pambelnya nih ya, pambelnya ini berputar rasanya. cuma ini tidak ada respon sama sekali. Hmm. Oke. Okay. Bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe di channel kami di tutorial printer. Mohon di-subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Nanti apabila ada update terbaru dari kami, maka Anda akan mendapat notifikasi dari kami. Oke, langsung kita lanjutkan ya. Mohon maaf di sini juga pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali. Nah, sekarang kita lakukan pembongkaran ini ya. Kita buka ini dulu. Ini baut ada di sini ya. Ini ada baut, kita buka dulu. oke kita buka ya. Bautnya di sini. sekarang setelah kita buka bautnya ya kita gunakan sebuah pinset ya apa atau obeng ya ini saya ini seperti ini serah bulat juga bisa yang bagus yang bulat ya ini cuman saya punya seperti ini kita tekan ini ya ini ada pengunci di sini ya nah ini ya ini kita tekan Baru kita geser Ininya ya nah, Tekan ini Ya Teka, Tekan tekan ke dalam Baru kita geser Yang ini ya. Seperti itu ya Perhatikan Saya tekan ininya ya Tekan ini Baru kita geser ke kiri ya Ininya ya Nah udah lepas nah. Nah, Perhatikan Ya ini setelah kita buka seperti ini, ini ada pernya, per ada di sini, nih ya, kelihatan ya, ini ada per, nah ini kita buka pernya ya, kita buka pernya, nah kita copot, terlepas aja dulu ya, nanti baru kita copot, nah baru kita baru kita tarik ininya ya penutupnya. Oke, pernya ada Di bawah sini ya Kita keluarkan dulu Oke, ini ya pir tadi yang ada di bawah sini ya Sudah saya keluarkan Ini dia Nanti jangan lupa dipasang lagi ya Setelah kita pasang yang Ini ya, baru dipasang lagi pirnya ini Oke, sekarang kita Untuk membuka ini ini ada kuncian ya Ini ada kuncian Kiri kanan ya Ini ya, ada kunciannya sini Ini kita tekan Bisa digunakan Pinset ya kita tekan ya, oke. Okay, kita tekan ini kuncinya, kiri kanan ya. ini kita tekan, menggunakan pinset nah, yang ini. Kita tarik ya, ini sambil ditarik. Ini sambil ditekan kiri kanannya. Ini ya, ini ada kuncian nih ya. Ini kuncian, pasti kalian tahu ya. Ini ada kiri kanannya, bisa ditekan. Nah, baru kita tarik ini ya, nah, tarik. Yang ini ditarik ya ini agak susah sedikit sih ya nah, Seperti itu Cara-caranya Nah Nah ini sudah ya, sudah terlepas ya Ini yang saya bilang tadi kuncian ini ya Nah kiri kanan ini kuncian Jadi kita tekan seperti ini Nah dia Mengecil ya Nah Mengecil, jadi bisa ditarik Seperti itu Ini nya masih Bagus kayaknya ya sekarang kita angkat ini ya nah ini sudah ketahuan ya ini seharusnya ada per di sini ya ya ini ada per di sini nah ini terlepas ya mungkin ada di bawah sini ya ada di bawah pernya jadi itu yang menyebabkan dia tidak bisa berputar ya. Nah, ini kan kalau tidak ada pirnya itu dia tidak bisa otomatis ya, tidak bisa otomatis. Soalnya sistem kerjanya itu harus ada pirnya jadi dia bisa otomatis. Nah, nanti begitu diperintah dia langsung berputar ya. <tuh> nah, kita kita cari dulu di bawah kemungkinan jatuh atau hilang ya. Hmm. Oke saya cari dulu. oke Ternyata tidak ada ya. Tadi saya coba balik. Saya balik printernya ini, saya keluarkan, ternyata tidak ada keluar ya. Pirnya berarti hilang pirnya ini. Kemungkinan pada per perkiraan saya ini sudah coba diservis sama sama orang ya. Sudah diservis semuanya cuman per perkiraan saya tidak berhasil. Jadi ini hilang. Nah, ini nah ini per ini bisa diganti sama per yang yang di bawah sini ya. Ini pernya. Nah, ini. Per ini. Nah, ini bisa diganti sama per ini. Nah, nah kita taruh di sini. Nah, cara masangnya seperti ini. Per ya. Ini, ya. Kita pasang dulu. Ini ya. Kita pasang di sebelah sini. Eh, jatuh Oke. Tadi berhubung hilang ya tadi ya. Ini saya sudah punya stok banyak ya. Nah, bagi teman-teman yang yang beli Silahkan di Tokopedia banyak ya. Saya kemarin beli di Tokopedia. Murah saja ya. Hmm. Toko di dia. Nah sekarang kita pasang ini ya. Ini kita copot saja. Karena mudah ya. Ini, pasang. Nah seperti ini ya. pasang juga dulu ya, pasang ya, per sama per, masalah lepas lagi, begini saja, yang ini dahulu sama, eh jatuh lagi, ya, pasang, seperti ini, baru kita pasang. seperti ini ya, baru masukkan ke ini ya, ada kuncian ini ya, ada lubang nah, seperti itu nah, baru kita pasang di gearnya ini ya nah, seperti ini cara kerjanya ya nah kalau tidak ada pair, maka tidak akan berfungsi ya nah, ini, nah kalau diputar ke sini, ya, dia tidak bisa, ya, kencang dia, ya. Kalau kita putar ke sini, baru bisa. Kalau putar ke sini, maka tidak akan berputar. Oke, okay, sekarang kita pasang langsung, ya, kita pasang. kan dulu, baru kita pasang ini ya nah untuk mencari selahnya agak lama ya, pokoknya diputar terus ini sampai ketemu selahnya ya oke, sudah ya Sedikit lagi. Nah, nah sudah berputar ya. Cuman belum motor ini. Wuh, terganjel sama pelit belakang. Terlagi. Nah, sudah terkunci ya. Sudah terkunci ya. Pokoknya tekan terus sambil diputar-putar yang ini putar-putar sampai nah dia masuk sendiri. Nah, sekarang bisa sudah berfungsi dengan baik ya nah. nah kalau sudah seperti ini baru kita pasang ini ya pasang ini caranya sama saja ya kita masukkan nah gini ya ini modelnya masukkan paskan dulu sudah pas paskan sama yang di sini ya nah, ada tempat kunciannya baru kita dorong ke sini ya be ya. Oke Nah sudah ya hanya pas-paskan baru kita tekan ke sini Nah, baru kita pasang bautnya ya. Pasang bautnya di sini. Nah, selanjutnya <tuh> baru kita pasang per yang ada di sini. Nah, gunakan pinset ya. Saya gunakan pinset untuk memasang per yang ada di bawah sini. Nah, sini ya. sedikit oke, okay, seperti itu ya ya, itu ya terpasang ya ini gunanya ada pering sensornya ya untuk begitu ada kertas narik dia mendeteksi sensornya. Jadi, kalau tidak dipasang maka tidak akan berfungsi ya sensornya. Oke sudah sekarang tinggal kita pasang skanernya kembali ya. <tuh> pasang skanernya kembali baru kita tes kembali hasilnya ya. Ini ya, tulang ya ini, kita buka kita buka, tarik ya tarik, baru kita pasang fleksibel dua ini ya, untuk mempermudah gunakan lampu ya untuk mempermudah ini kita gak gak susah ya hanya seperti itu tekniknya ya pasang dulu. Bisa, hmm. Bisa, oke sudah pasang tinggal pasang Bisa, yang sudah saya pasang ya gak sulit ini masangnya kan harus pelan-pelan hati, hati pasangnya Nah, seperti itu Nah, ini sudah terpasang semuanya Baru kita Paskan Ya Paskan yang dari sini ya kuncinya. Nah, itu sudah pas Baru kita Paskan Seperti itu Nah, sekarang kita ini ya Ini Untuk mengunci ini ya kita belum terkunci ya Kita Geser kiri-kanan ya scanner ya, ya, geser ke sini. Nah, nah. udah ya, sudah, sudah terkunci. Kita geser sambil ditekan ke bawah, jadi ya, langsung masuk dia. Nah, ini sudah. Ini sekarang nanti kita baut ya. Kita tes dulu. hidupkan baru kita perintah oke tes hidupkan ya nah, nanti kalau ada terjadi kesalahan nanti baru kita bongkar lagi ya sudah oke tidak ada error ya Berarti sudah benar kita pasang rollnya tadi ya, itu roll tadi ya. Roll penarik kertas yang kita pasang tadi, oke. Ini sudah tidak error. Sekarang kita tes ngeprint ya. Semoga berhasil, siapkan kertasnya dulu. Sudah sektor kertas ya. Kita sekarang kita coba tes copy ya tes kopi, kalau kertas bisa keluar berarti sudah normal ya printer ini ya, kita coba tes kopi kopi hitam mudah mudahan normal ya, Alhamdulillah bisa narik sudah ya nah gara-gara itu saja tadi ya gara-gara hampirnya hilang ya, maka dia tidak akan berfungsi rollnya tadi ya karena kerjanya itu harus ada uh, pernya itu ya. Nah ini sudah bisa uh, print ya. Nah jadi tugas kita ada sudah selesai ya. Selesai sudah selesai. Tinggal kita baut sini. Jadi baru kita serahkan kepada usernya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.